Mbak, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, seperti biasa kok di edisi Kiseki P.K.O.P. Corner kita mau nyemil pokoknya mas. Nyemil, nyemil. Nah, Ini mah cemilan Oh, cemilan. cemilan Iya dong Ini dari Jepang lagi ya hmm. Dari Jepang lagi Nah, tapi kalau biasanya kan kita langsung makan nih oh. Hari ini kita butuh usaha dikit Eh, kayak yang itu dulu ya kita kan juga masak, oh, iya, ya. Betul, ini, ini masak Nanti kita akan uh, berprakarya Dengan Ber, uh, berprakarya. berkreasi aja. berkreasi. berkreasi. berkreasi. <laughs> itu. Mungkin kalian kalau udah di YouTube, pernah lihat ini ya? Minasang ini adalah popping cookie. Popping cookie, nah, popping cookie itu uh, sebenarnya permen ya, uh -huh. permen. Tapi nanti kita itu uh, bikin ini bikin permennya dibikin bentuk-bentuk kayak gini. Nah, untuk yang kita beli hari ini, yang kita di video ini kita yang sushi, ya. Jadi iya. Kita nanti bikin sushi. Iya. Nah, nanti bikin sushi gitu Minasa. Nah, tanpa perlu tanpa the perlu berlama lama lagi. Langsung saja ya Minasa, kita nanti langsung unboxing ininya. Apa namanya ini? popping kokinya nanti kita langsung Bikin bikin dan jika kita rasain. Iya. Oke, dan semuanya sudah siap. Oke, minasan. Nah, langsung saja ya kita uh, unboxing. Unboxing ini popin cookie. Eh, cookie-nya nanti ada beberapa pack, ber, beberapa pack di sini. Udah ada ya. Nanti udah ada apa petunjuknya. Tapi semuanya memakai nih hongo. <laughs> Oke. Okay. langsung <tuh> saja kita buka ya Minasan ini dari sini kayak biasanya dari samping bungkusnya. Pasti selalu ada ininya ya. Apa namanya itu tempat bukanya gitu loh, hmm. ada petunjuknya juga. Tempat bukanya, gitu. Nah, ini ada package-nya lagi Minasan. Hei. Nah, ini nanti kita tidak boleh membuang plastiknya dulu ya Menasan karena di sini nanti kita juga nah ini ada untuk tempat-tempat untuk membuat nanti ada petunjuknya juga gitu. Jadi kalian kalau itu jangan jangan dibuang ya. Masa dibuang dulu oh, ya. enggak boleh dibuang dulu. Oke, kita hari ini ditulangin neko-neko kita Menasan. di main Akira Menasan. Akira. Kamu menunjukkan deh. diri dulu Akira. Eh, Tete. Oh, kau menang Iya, yeah. <laughs> oke, okay, kita di temen akhirnya ya, Minasang. Ya, oke, okay. kita barbar. -bar. Sobek Minasang, ya Allah, betul-betul. Ya, nah, oh, masih ada bungkusnya lagi ya? Hmm. Ada bungkusnya lagi. Ini nanti ada nomor-nomornya juga ini Sisi. ada yang oh, ini bubuk bubuk, bubuk mm -hmm. ini nanti bubuk kita saru. pokoknya nanti itu bisa jadi nasi yeah. ini ada yang bisa jadi nasi terus ada yang ini yang pink ini mau apa sih tuna ya ada yang... hmm. ini ini tamago nih yang kuning ini tamago ya tamago Tamagoji. endok endok endok terus ini yang pink ini nanti maguro kayaknya apa tuna tuna nanti bikin bakal jadi tuh ini nasinya minasang nah ini nanti package yang ini nanti jadi nasi ceritanya di sini yo ini ada abnya Susah ab -nya, A, B. Oh, ini juga ada tulisannya nih hmm, nah nanti itu berarti ada abnya uh, di sini juga ada nah ini kan <tuh> ada tekstur teksturnya ya minasang ini juga nanti bisa Oh, untuk apa, nah ini yang teksturnya ini Bentuknya ya? Oh, oh ini buat tamagunya Ini buat tunanya Gitu-gitu, oh, oh, oh. ini ada nomornya juga Oke, okay. semoga berhasil ya minah Karena sebenarnya kita juga nggak yakin <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay, minah kita tadi udah ambil ini ya apa? Air <tuk> Air, nah Pertama-tama nanti kita akan bikin Nasi Nasi, gohan. Oh. Gohan. Nah, ini nanti nasinya ada di nomor ini ada nomornya nggak sih ada nomornya ya, nomor satu ya nasinya di Oh ini berarti oh, di sini sendiri sendiri Nah nanti itu segini ada takarannya gitu minasan Air dulu dong Air dulu Air dulu Air, oh, air dulu Oke sudah, Udah, ya? nah, nah, nah. Udah. Okay, sudah di batasnya ya minasang peyatan nggak dataran oke oke ini pak oke sering kita masukin itu nasinya langsung semuanya atau cuma gitu oh, gitu langsung, gitu? Langsung semuanya. oh langsung semuanya nanti semua. kita uh, apa nah, kurang tambahin air <laughs> enggak udah udah sesuai takarannya Bisa takaran ya Hmm, nya kayak tasin enak ya apa ya ini ya ini tuh ada rasanya, Minasang ada anggur jeruk sama apel, ringgo. Tapi nggak tahu ini yang rasa apa, nanti kita rasain ini. Nah ini kita masukin Minasang. Belum semua? minasang. Belum semua. Hmm. Emang emang penuh gini ya? Oh nanti well... kan nanti dibagi, nasinya dibagi 4 Minasang. Ini harus merata ini. Hmm, nah, di... ini aduk. aduk, aduk, aduk dulu. Nah ini ya. kurang ya hmm, kurang kurang dikit ya coba ya dikit dikit aja nah, namanya juga eksperimen eksperimen yang yang jadi agak itu ya menak emang harus uh, kalau memang kurang nanti bisa ditambahin sendiri <laughs> <laughs> jadi takerannya enggak <laughs> <laughs> jangan hmm baunya menyebar ya mm -hmm. bau manis kayak mm -hmm. apa ya permen karet taro permen karet taro gak sih enggak lah permen karet betul bubble Biasa. gum oh bubble gum gitu. padahal rasanya ini anggur jeruk dan Apel <laughs> Oke okay. Kurang lebih kayak gini gitu gitu ya, ya. Ah. Ini udah mulai agak-agak nah, kenyal-kenyal -agak gitu ya Kalau ya. gitu mau ya. dirasain Oke okay. Ya iya Unik <laughs> Minah teksturnya Kayak nasi sih Jadi kayak nasi beneran Minah Serius Kamu mau merasakan teksturnya enggak Indra? <coughs> ya kan Jadi kayak nasi gitu loh Minah Oke. Okay, next. Next kita bikin nasi dulu minasan. Oh ya, Oke. Nasinya jadi kayak gini minasan. Nasi Jepang banget ini. Lengket <laughs> soalnya. ya. Nah, ini kita di dulu ya Minasang terus kita lanjut buat yang Ke kedua ya. itu ada tamago sama maguro. Tamago itu ndok, telur, telur. Terus maguro itu ikan apa itu tuna? Tuna. Tuna, ya? Oh, tuna ya tuna tuna? mana tau entah tuna atau salmon ini nama tuna tuna maguro itu tuna ya gitu oke kita masukin ya minasan ini udah ya tidak Bismillah kurang dar, tambah lagi enggak ya kelebihan mana, -mana. enggak, nggak, mari mas ini jas <laughs> jus <laughs> <just. laughs> ya, ya nah, udah aduk ya itu nanti dijamin tiga menit sudah nih diratain dong ya itu maksudnya enggak maksudnya oh lagi. kira katanya buat satunya lagi sampingnya. Yang sini satunya. Ya ampun, Candra. Ini aku yang. Ini gimana ngelataknya? Udah udah rata itu. Udah itu. Pakai waterpass enggak? <laughs> waterpass. Harlepo. <laughs> <laughs> <laughs> kan ini anu. Sebentar ya, minasan. No? Ya, <laughs> aku nggak yakin ini. Mana sini. Airnya. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim oke okay. memang harus ini iyalah iyalah sini ya <tuh> kurang kok oh udah udah, udah, udah. ya oke okay, kita campur ya minah ini yang maguro maguro yang, yang tunanya kesukaannya kira itu tunanya <laughs> untung baunya nggak kayak maguro beneran nih <laughs> ini apa sih Nggak tau grip kayaknya apa sih strawberry nggak ada semerinya anggur sih itu nah, tadi diginiin loh Mas Chandra dia biar gak kemana-mana. Nah kita ratain ya Minasang. Minasang kita ratain. Udah udah. Nah ini kayak jus sih kitanya. Merah hmm. kuning putih. Oke okay. lagi. Oke, ini kita udah Terus. udah udah Dap. mau hampir jadi yang nasi tuna sama hmm. telur telur ya. Nah sekarang yang terakhir yang kita siapin adalah bebek. <laughs> <laughs> <laughs> ini telur ikan ikura salmon telur salmon yang biasa di sushi-sushi itu -sushi hmm, lumayan kan? Yang merah-merah. Allah, Nah ini nanti jadi kayak gini. Nah, ini ada yang magic nih. Nanti akan kalian akan melihat magic, Nina sang. instrumen. Ini tuh kan sebenarnya buat anak kecil ya. Emang ya, iya. Ini kan buat anak kecil, mestinya ya nggak SD gitu. Oh. Terus motivasinya tuh emang big biar kreatif gitu mungkin ya. Biar mandiri juga Loh, gitu oh. ya Makanan kok, kok ribet banget, ya. <laughs> oke ini ada A sama B. Di sini ada A sama B, untuk bikin telurnya A sama B. Di sini juga ada A sama B. A sama B ya, ya. nanti tinggal disesuaikan aja. Itunya, yang A dulu aja ya, yang A dulu aja. yang B. A dulu, biasanya aja. Oke aja. susah tuang, yang biasa yang A ya, ini yang A, aku yang B, okay. nah ini tuh tapi biru, nanti baunya ke itu lho masih oh, enggak? ini citron, citron banget. Oke, okay, kita aduk dulu yang ini ya Uh, Teksturnya tuh kental-kental gitu ya kedang kental Hmm, baunya Oke okay. Terus tak lap dulu Biar nggak nyampur Padahal ini aku campur ya? <laughs> Apa? apa ini nanti ada, endoknya ada rasanya Itu ada kuning-kuning hmm. ini itu telur telur ayam <laughs> ketemu dengan telur salmona bersahabat nanti <laughs> perteluran ini telur tadi ini... allah nah. allah ya allah ini kok tahu bening toy nah nanti, nanti ya. nah, ini saatnya minasang nah nanti ini pakai pipet ini yang b disedot disedot nah gini ya minasang dikit dulu terus kita campungin ke yang a dikit dikit satu tetes, satu tetes <tuh> Eh gede banget Wuuu Terserah Puuu Enak Nah jadi Nah lor. jadi kayak turun gitu ya menasang Yang utiara ketangkap gak sih? ketangkap kan? Nih ini Kalian mau jombain gak? Iya <tuh> no Coba <tuh> deh <tuh> Coba Buk Langsung <Saksin> sekarang Buk <tuh> <tuh> Eh kok gak masuk dimasukin ya kok dikit ya? Soalnya gak banyak <tuh> <tuk> Isi, <apa> itu <tuk> <tuk> sama jam itu <tuk> makanya itu ya telurnya panjang beneran oh, oh gitu okay. satu tetes satu tetes gitu yo oh, yang banyak nanti yang oh. banyak soalnya buat dua dua jenis nanti kayak kinetic itu <tuk> bagus ya permainnya Jepang tuh bagus ya biasa. Kalau kita mah tinggal Kalau kita mah tinggal napas aja gitu. Wah ini aku nggak yakin nih kalau canggah nih. <g 1945> Bikin panjang <g admission> di ujung utara atas. Jadi mina. <g Icegroans> Tahunnya kembar mina. <g pickle Janeiro> Isilah lagi aja ndak? <g lemon> <Hairna> Isilah <commentary> bunyi-bunyi yang <laughs> telurnya sudah jadi. Nah, telurnya kayak gini menasan. Wow. telurnya kayak gini menasan. diangkat aja pakai diangkat aja. tidur. oke. Okay. nah sekarang saat-saat yang menebarkan karena kita harus <laughs> kita harus merangkai merangkai itunya merangkai kata-kata. Iya, -kata. iya, iya, ya, ya. Merangkai susinya. Ininya, ini apa di sini? Itu nanti buat sa sausnya. Oh, sekalian aja pak ya. Eh, bikin saus Sekalian aja lah. Oke, okay, sekalian ya. bikin sausnya ya. Ini tak. Lalu ya, nanti soalnya enggak, sausnya rasa enggak. Udah jadi lagi ya Oke, okay, ini yang terakhir bungkus terakhir ini yang saus soyunya. Sangat mudah dirobek. Seperti apa Pak? Seperti daun yang udah dirubeh. Diaduk juga? Diaduk dong. Ini tuh ada sedikit perbedaan gitu. Tadi aku lihat di YouTube sama yang ini agak perbedaan. Sebenarnya yang di YouTube tadi ada furi kakinya. Oh ada yang buat taburannya Taburannya itu, tapi ini digantinya diganti ini deh. Diganti alas itu. Oh gobloknya. Apa mas? Iya iya. Ini tuh saus kok iya kok benar. Eh? Tapi kira ini kaki nya Tadi kaki nya bentuknya beda kan. Okay. Oke. Sudah nawar nih. Sudah jadi. Eh sebelum ding. Oke okay, Minasang saatnya membentuk. Kita udah cuci tangan ya Minasang. Iya. Clear ini. Oke. Nah di sini untuk membentuknya. Nah ini diginiin Minasang. Buat bikin kayak template-nya template gitu, loh. Ada template-nya di sini. Yang pertama, kita bikin template nasinya dulu sesuai ukuran. Mm -hmm. Kalau Chandra mungkin dua kali lipat, <laughs> porsinya beda. Ini apa? Ini, nih? ini kalau dipegang, oh, ini nori-nori. Ini norinya ini rumput lautnya ntar Is. di melar-melarin. Gitu ini kalau kan. dipegang, kayak <kuh> ini, <kuh> kayak inget nasi jagung. Oh iya. Oh, iya kan? Kan? <laughs> Sensasinya oh, oh. kayak gitu soalnya. Iya, iya iya iya kayak nasi jagungnya itu bang, nasi miring pasang. pasang kemarin. Nanti ini kita ini kita jadiin bentuknya kayak gini, kurang gede gitu. Kurang gede nggak sih? Kurang ya? Pas lah. Man. <laughs> Gimana ya? Gini kali ya? Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Nanti jadi empat sebenarnya. Ada satu ya, detail. satu sekalian aja nanti. Two iya. thousand years later. Oke okay deh, kita anggap ini sudah membentuk ya minasan <tuk> untuk nasinya. Nasinya jadi lima. Terus nah ini kita mau bikin yang mana dulu nih? Eh norinya lupa. Ini untuk norinya minasan. Buntut lalu, buntut lalu. Nah, ya, ya. ini betul tuh, Pak. Eh, ini kayak apa ya? Ini juga. Ini anu, botol kan. Enggak su. Mau ngapainnya? Oke. Mana tadi? Oke, ini kenapa duanya? Nah, ini ngga. nanti di sini ya, Minasa. Di sini ada apa namanya? Eh, bukan yang ini. Eh, oh iya, nah, ini, ini ini ini ini Coba agak di, agak di. Nah, ini di, nah, ini di, di nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini ini nih, ini nih, ini ini nih, ini ini ini ini ini dan di sininya menasang. Wah, ilustrasi-nya 4 ya. situ. Apa 1? Satu dong. Oke. Oke. Sudah jadi menasang norinya. Udah ya ini ya. Udah. Udah. Oke. Okay. Lengket menasang. Nah, ini nggak dibagi 4, Mas. Enggak, ini nanti cuma satu tak oh. yang pakai norinya yang satu toh. Jadi ada beberapa oh. jenis sushi kan ada banyak itu. Gitu Oke, okay. nah, ini nah, yang kita ini, ya. yang bikin yang ini dulu ah. aja ya. Kita bikin yang ada ikuranya ya. Minasan, ikrab ini. Ikrab yang kita bukit bulat-bulat tadi. Aduh, gak apa-apa, telur tahu. Uh -huh. Kita bikin gini, udah, udah, mulai udah, terbentuk udah, terbentuk ya? udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, sama airnya juga, kan? Nanti... Dikit, Or... dikit, -dikit aja, dikit-dikit aja Dikit ya. na nah, ah. Gini Dikit-dikit dulu dikit, -dikit Lδα, dulu Nanti gak meleber Wah, wow. Lagi-lagi deh, sampai ketutup nasinya enggak Ah, selamat benar, bilinya anjir ribet <laughs> banget lho Mau nguci kesabaran ya <laughs> Nah, nah, ya, dan, wow. uh, ada ini ada ini. Nah, wow. Sudah melupin udah menang gitu. Wis. Ini bisa dimakan? Bisa, ini, ini, nggak ini nggak kan permen. Aku <laughs> oh. coba. Sedes <laughs> <tuk> anjir. Gemang itu ya minasan. Uy. Enggak apa Nah, hmm. oke. Okay. Jadi satu minasan pada <tuk> Ini yang igura. Terus oke, okay. nah ini nah tadi yang kita Nanti, bikin tamu, yang siap, itu ya pakai tamago ya. <coughs> tamago apa Tamago tuh dulu. Ini, ini kan ada yang yang ini ya. Udah jadi satu yang. ya. Oh ini okay. tuh buat kayak ininya, kayak rumput lautnya. Ya okay. kan dari tadi kan dibilang gitu oh. Oke. Okay. Di atas nasi berarti. Ini, ini dulu yang, yang tamago ya, tamago oh, Tamago. Ini, ya. ya. ini jadinya kayak gini nih sang, jadi padet, kayak jeli gitu loh. Wih, wih. wih, ini tekst, apa? Ini di gini Nah, Ini karena tadi agak ya, anu si Chandra Jadi agak kurang itu ya, tapi gak apa-apa ada, ada tekstur, ada tekstur itunya, Minasang Ada ya, tekstur serat-seratnya oh, serat -serat, gitu ya Nggak, nah. di dilipet-lipet itu, Minasang Oke okay. Niat banget ya Iya, mukanya, tuh. Ini toh, bumi, ya, ribet, nggak niatnya Iya, ribet Magro, magro Magro Magro maklunya. Maklunya kita kasih tumplekin. Eh eh salah. Ini harusnya kayak ban ban mobil itu ya. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> <ban busa. laughs> Ada <laughs> nah motifnya. <laughs> oh, oh. Ada motifnya di minasa. Oh, ya, kayak emang kayak, kayak, kayak anu daging, daging daging ya. Memadankan. Emang luar oh, oh. biasa ya Jepang ya. <laughs> Ini udah jadi Terus, yang ini, Oh yang campuran ini. Kalau campuran kita ini disuruh kreatif lagi, Minasang Kita ambil di sini, ini kita cacah-cacah. Kita cacah-cacah gini, pengen makan ya kalau aku bikin sendiri, aku makan Kalau aku bikin sendiri, ini yang aku makan. Nah, itu masukin sama air jadi satu. Terakhir. Nah, terakhir nanti nah, ini nanti pakai yang tamah, apa ikurannya tadi. Yuk, langsung oh, yuk. bikin, langsung bikin ada yang mau bikin? Sudewan aja. Misalnya deh buat. Mana Yang itu aja yang yang anunya, yang atas agak Yang anunya. Okay. apa? Datang. Ini ini eh uh, yaannya jendian, Pak cepatannya, lah oh, digepengin uh, iya ya digepeng, digepengin digepeng, oh iya, nggak mau gepeng dong dia, balik ke sepuluh gini ya, gini kan, kurang gepeng, udah udah, udah ya, nah, oke, okay. ini gini menasang. terus kita kasih yang, ini tuna, tuna dulu. Oke. Okay. Endok, endoknya kita kasih endokiran. Ikuranya endok yang ikuranya Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masenawur, mau ngora ya. Oke. Okay. Wah, jadi. Kelihatan enggak menasang? Kelihatan enggak menasang? Perdekatin nih jadiin satu ya. Oke. Kelihatan? Aku mau bikin sendiri nih. Oke, okay. tinggal satu, tinggal satu. Mana ya satu? satu? <laughs> <laughs> Tadi ini nih lo, sinanstensnya. bisa dong bisa ya harusnya yang ini dulu kan ini lebih besar kapal ini besarnya udah harusnya di bawah dong <laughs> oke okay. alright oke okay, ini spesial resep Kisaki yang terakhir yang minasang kan jadinya nggak kelihatan kan iya <laughs> soalnya ya. dia tuh dia tuh nggak bisa Gradasi warna gitu, gak mau mungkin gak paham Nah, kita kasih saus untuk pelengkapnya Aduh! Nih, nih, nih Saos! Saos! Telurnya dimasukin saus ya? Saos! Rusak dong! Lu kan jadi kelihatan susi banget Gimana sih, Dera? Gimana sih, Dera? Ah, Chandra! Oke, us! Ada taburan saus sausnya, soyunya ya? Oh my God! Hmm. uh Oh. Itu. Ini kebalik ini. itu di atas. Oke, yuk. Nah, ini Aminasan jadi empat jenis, ya lima jenis sama reservasi Aki segi. Kira-kira sama nggak Minasan? Nah, kira-kira sama, sama nggak Minasan? Ini kelainan genetik oh, kelainan <laughs> genetik ini Ya <laughs> oh Allah Usak, ay Allah <laughs> Warnanya juga jadi, ay eh Allah <laughs> oh, Oke okay. Selanjutnya akan kita rasakan ya Minasang <laughs> Akan kita review rasanya Oke, okay. yuk langsung aja Oke okay, Minasang, nah ini udah jadi semua mm -hmm. Tinggal kita cobain aja Kita cobain ya Minasang Mas Tuan mau pilih yang mana? Aku pilih yang ini aja. Ikura aja ya? Aku yang ikura ya, Minas Mas Yusno? Aku pilih yang tuna. Tuna? Tuna. Kalau aku yang ini, yang resep kisakei. Kayaknya ini yang paling Ih, enak <tuk> banget sih, hmm. lihat dagingnya. Juga. Mas Tuan celup. Ini lagi lah. Hmm. <tuk> nah, makanya kan gitu. Oh iya iya. Celup. Ya. <tuk> <tuk> Nyelupnya agak barbar ya Minas. Barbar. Barbar. <laughs> langsung disikat <bro>. lut. <laughs> Bola. <laughs> aku mau rasain ini nih ya. Plus kayak mana rasanya? Sausnya. Gimana rasanya? Tom benerin Kalau nasinya itu lembut banget. Tapi yang ini Yang bantunya itu <laughs> kecut. Saus ah. ada kecut manis, mm heeh. -hmm. Oh, yang oh. nasinya itu lembut banget. Turun saus Pak. Karena pihak sama eh, tadi ada kenyal-kenyalnya kayak e. jeli. E. Ah, Oke. Okay. Okay, ini yang ya. Yang ini Jadi ya. makan hmm. hmm. tuh kayak gimana gitu ya? Iya kan? banget. Kayak apa ya kenyal tapi nggak <laughs> kenyal tapi enak sih ada kayak permen sugus yang tadi terus antara perbedaan yupi sugus sama cili ya. <laughs> untuk minasan telurnya tuh uh, kayak apa ya? Jeli jeli juga ini. ya ini yang tadi ini tahu gitu yeah dengan dia bentuknya, oke. Hmm, ya. <laughs> rasanya enak agak oke. Okay. Yang tamaku gak ada yang ngerasain nih. Rasanya ada. Aku udah sempatin okay. mewakilin. Oke. Okay. tamagonya ya menasang. Hai. Hey. Hmm. Hmm. Yang ini yang ini adalah rasanya juga huh? yang gua buat... <laughs> <laughs> Eh, ini tadi kan aku buka telur. Emang nggak ada apa-apa? Nggak -apa ya, ada rasa, ini nah. ada reaksi kimianya loh. <laughs> coba ya, coba ya. <laughs> Enggak ingin jadi satu langsung? up Oke, penasaran. Langsung aja. Untuk aku sih jadi ya. Untuk rasanya sih enak. Karena kalau aku kurang terbiasa sama tekstur, apalagi untuk tekstur itunya ya. Nang nasi yang nasinya mm -hmm. itu agak aneh, aneh gitu. Oh, lalu lembut. Oh. Eh. <laughs> oh cantik mau nanya, kita emang gak bakat jadi food review ya, merasa semuanya, semuanya enak. enak, gitu. enak apa ketut manis asem ketut hmm. sama asem apanya nya sih, gak gak saudaranya ya, enggak anu sih, bubuhan, bubuhan, okay. sama kan? bubuhan. kalau biasanya gimana nih? kalau aku sih enak enak juga sih, tapi tetap ya, tadi juga sama. yang nasinya itu hmm. agak aneh, terlalu lembut oh, iya. gitu lho. terus, lembutnya itu lembutnya gitu lah. Harusnya ada ya, ada harus ada, ada teksturnya lagi tapi lagi butuh. Oke tapi so far ini so far lumayan ketut ketut banget <laughs> tapi nggak apa-apa kan cocok buat ngabuburit ya, ya nah, buat sambil tuk. melatih kesabaran. <laughs> kesabaran latih kesabaran. Juga. Ini minat ini, ini nanti nggak tahu ngeditnya gimana <laughs> karena lama banget karena ribet banget juga. Oke nggak apa-apa ya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau. Uh, sambil ngabuburit mungkin gitu ya nunggu nunggu, -nunggu puasa yang buat anak-anak oh, juga ya. Ya. gitu nanti sambil itu nggak apa apa nah, coba ini aja seberapa bersabar anda dalam membuat benda ini <laughs> gitu oke okay. oke gitu ya untuk harganya harganya berapa harganya belum terdulu belinya di mana belinya di namanya nanti di sini one stop shopping ID nanti di sini di tokopedia lagi gua belinya. Terus harganya eh oh, Rp75.000. Hmm, dapat gratis ongkir jadi cuma bayar Rp75.000 aja deh gitu. jadi kalau kalian bisa cek ya nanti di tokonya namanya di sini tadi. Nah, misalnya itu tadi video untuk kali ini hmm wow, mau bikin ini sushi-susian ala-ala hmm. Jepang. Popin, Popin mm -hmm. cookies, dan jangan saya ingetin, kita ingetin sekali lagi ya minasan, Jangan lupa untuk subscribe And then like, like dan juga share. share Kita akan bertemu lagi setiap hari Kamis Anja dan Sabtu Pukul 6 sore Hanya di Kiseki Gakut Channel Dan juga Kiseki Peko Pekorner Haradeta Dan selalu Seju teku nenek Kiseki Gak